Saya mau dikit cerita anak saya boleh nggak? Boleh ya. Lagi sekarang umurnya 5 tahun, Pak Bu. Saya seorang ayah paling tegas kepada anak. Dari umur satu tahun setengah saya sudah bersikap kepada anak. Habib nggak sayang anak salah. Justru kalau kita turutin dari umur segitu sampai dewasanya dia akan kurang ajar sama kita. Umur satu tahun setengah saya berhenti ceramah 3 bulan. Kenapa? Saya ceramah hati-hati Bu, Pak, anak-anak jauhin dari handphone. Begitu saya pulang lihat anak saya lagi buka YouTube, pak, The handphone. Dosa saya, saya bisa ngasih nasihat ke orang lain, tapi saya nggak bisa nasihatin, saya nggak bisa ngajar anak saya sendiri. Libur, saya tiga bulan nggak mau ceramah. Begitu saya lihat anak saya main handphone, saya berhenti ceramah. Subhanallah, dapat yang ketiga, bulan ketiga, itu Yang khidmat di rumah saya, bilang Habib minta maaf. Saat kalau Habib telepon saya, saya nggak bisa angkat, kenapa? Layarnya rusak. Kenapa memang? Diketok-ketok sama pagi, katanya. Saya panggil anaknya, pagi sini nak. Diambil, saya lihatin handphonenya. Ini kenapa? Diam aja dia. Ini kenapa? Diam. Saya ambil saat dia lagi nunduk, saya banting handphone sekeras-kerasnya. Kaget dan shock anak tersebut. Nangis dia nangis, betul-betul nangis. Tapi besokannya sampai sekarang bapak coba datang ke rumah, ibu datang ke rumah. pagi ini coba nih, ini ada film bagus loh nih. Ini main game di sini. Jawaban pagi cuma satu. Jangan dikasih pagi ntar dibanting lu sama Walid. Tuh cuma satu. Fasilitas saya kasih, saya berikan. Ada wifi, ada saya belikan ipad, saya belikan ipad kalau ipad itu, maaf saya bukannya promosi, kalau yang namanya tap, tahu tap ya tap itu ada kadar durasi waktunya kita bisa setting, satu jam gak bisa berhenti, udah harus mati dan itu gak akan, biarin kita keluar uang banyak, yang penting anak kita selamat dua tahun pak anak kita disuruh zoom dua tahun handphone, anak tuh harus pegang handphone, kemarin terdidik dua tahun saat corona terdidika handphone anak kita terdidik luar biasa, sekolah lewat online ngerjain PR lewat repot nggak jadi guru ibu bapak kan di rumah tuh, enak nggak tuh ngadepin anak, begitu bagaimana gurunya ibu gurunya lebih pusing ngajarin anak ibu ibu maksa seorang guru untuk nilai anak yang bagus, sedangkan kita ngajar kita nggak bisa, jangan punya pikiran negatif kepada guru-guru kita tanpa guru, laula rabbi ra ma'aratu rabbi kalau bukan karena guru-guru kita kita nggak akan ngal siapa Tuhan kita satu tambah satu, siapa yang ngajarin kita tahu Allah, kita tahu Nabi Muhammad, kita tahu bagaimana cara sholat, bagaimana niat sholat, siapa yang ngajarin? Guru! ada kita yang ngajarin, belum tentu kadang wudhu kita aja nggak benar lebih bener anak kita betul nggak? tuh coba lihat, sekarang pagi kalau minta apa-apa sama saya, semua saya juga nggak pernah kasih walid mau ini? enggak, mintanya sono sama Allah, walid mah gak punya apa-apa itu duitnya walid ada tuh di tas, iya itu kan duit buat beli beras emang buat beli mainan Fagi, beli mainan terus kita nggak makan nasi, oh iya ya Walid ya, ambil sejadah, diambil wudhu, dia sholat, ya Allah pagi pengen piano, iya namanya anak-anak doakan semau mahonya, tujuh poin, benar nggak? ya Allah, pagi mau piano, tinggal kita buka handphone, ngeklik online, beli itu piano yang harga 225.000 ribu. ada kan? piano bukan? pianonya anak-anak begitu lagi, Walid, Allah kok belum ngasih pagi piano, coba sholat lagi, Nah ini paket udah datang begitu dia lagi salat kita buka paketnya kita taruh di belakang sejadahnya begitu dia salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Allah pagi minta piano begitu dia mundur kan kena tuh piano nah balik ini pianonya udah dikasih sama Allah yakinnya sama orang tua apa sama Allah tuh lihat ada nggak anak sekarang yang begitu anak kita udah begitu belum pak bu cara menyelamatkan anak ini caranya jangan semua nak pak minta permen tuh, beli permen tuh nah bu minta beli mobil-mobil lah tuh beli Jangan gelari dulu, yakinkan dia dulu kepada Allah sampai saya malu di depan Habib Gores. Pagi ditanya, dia cium tangan sama Habib Gores. Pagi sehat nak, kata Habib Gores, sehat. Kalau pagi manggil Habib Gores tuh Ami. Habib Gores gak mau dipanggil Habib, mau jadi panggil Ami. Sehat nak, sehat, alhamdulillah Ami Gores, dia tangannya ke belakang begini. Mau apa nak? Ami Gores tolong doain pagi ya. Doain apa nak? Doain pagi biar banyak job. Anak umur segitu nanti dia ini siapa yang ngajarin gini, anak kok bisa ngomong job? Coba kita lihat. Ini anak yang kalau kita bilang, anak umur 4 tahun, 5 tahun, urusannya lagi apa tuh? Main, main, main. main. Dan alhamdulillah di daerah rumah saya tuh anak-anak gak banyak, nggak ada pantaran pagi tuh gak ada, adanya di atas atasnya. Makanya saya lagi bingung, kalau dia lagi ulang tahun saya mengundang siapa saya bingung. Orang jauh Anak ah, buah hadiah Saya bilang bulan yang tahun lalu. Nah, uh, bagi mengundang siapa nak? Bapak tahu ini Garda, Garda nih. Ini Garda-Garda kan orangnya udah gede-gede ya. Udah pada gede. Yang disebutin anak-anak Garda, mengyayas, mangrojak. Ini ulang tahun nak. Iya, ini aja wajib yang diundang-undangin. Kenapa nggak ada pantarannya? Tapi Subhanallah kadang seseorang itu, kita kadang suka ngenes melihat anak-anak kita tuh nggak ada temen mainnya tuh nggak ada tapi subhanallah, satu waktu ajak dia duduk berdua, bertiga ayah sama ibu bercanda tiga anak-anak yang lain tidak akan pernah ada di pikirannya cukup untuk orang tuanya, ada selalu buat dirinya